Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys jumpa lagi bersama Global Tekno ya Oke okay, jadi Permasalahan seperti ini sangat sering terjadi ya guys Pada HP Oppo A37 ya Jadi ketika HP kita nyalakan guys Maka yang muncul pertama dia akan Muncul tulisan Cina seperti ini guys ya Ini merupakan sebuah metode recovery ya ini biasanya digunakan untuk hard reset lupa pola lupa lupa kunci ya untuk menghapus kunci daripada sebuah kunci di HP Upua 37 ini dengan cara kita menekan seperti ini English ya kemudian kita klik pipe data ya ketika kita klik wipe data di sini maka semua data HP di sini akan hilang termasuk pola begitu guys ya ini berlaku pada HP Upua 37 jadi untuk pengguna umum, orang biasa, jadi ketika kita nyalakan HP nih, ini HP ini mati nih, posisi mati nih. Tiba-tiba ketika kita nyalakan muncul tulisan Cina seperti ini. Dan kita tidak menginginkan menghapus pola ataupun menghapus semua file dalam HP ini. Tapi yang muncul ketika kita nyalakan, maka dia seperti ini. Langkah apa yang harus kita lakukan? Gimana solusinya biar kita bisa masuk ke menu seperti biasanya? Dan data kita tetap aman ya guys. Ini merupakan sebuah mode recovery guys ya. Simak video ini sampai habis. Oke okay guys, jadi jika seperti ini kita tunggu, nih posisi baterai masih 3% ya. Ada baiknya sambil kita cas, guys. Jadi jika kita tunggu HP ini sampai habis pun maka dia hanya panas guys, yang akan muncul HP ini hanya panas saja gitu ya, hanya panas, kemudian tidak akan selesai jika kita diamkan seperti ini. Kemudian kita klik English, kita reboot ini artinya kita nyalakan ulang ya guys ya. Kemudian kalau kita power off ini akan mati. Setelah HP ini mati, kemudian kita hidupkan lagi, maka dia akan muncul tulisan seperti ini secara terus menerus guys ya. ini artinya guys untuk HP Oppo a37 ini kan dia kalau ketekan tombol volume bawah bersamaan dengan tombol power atau tombol untuk menyalakan itu kita tekan secara bersamaan maka dia akan muncul tulisan seperti tadi guys itu bisa disebut dengan mode recovery ya mode recovery itu yang kita bahas di awal tadi untuk menghapus sebuah data atau sebuah pola pada HP Oppo A37 ini jadi kesimpulannya guys HP ini permasalahannya itu short ya atau konslet di soket volume bawah ini ya di sini yang bermasalah guys ini biasanya ini HP sudah lama ya ini udah tua ya guys ini tahun 2021 dan HP ini tuh udah sekitar 2018 mungkin bisa dikatakan 4 atau 5 tahun ya guys HP ini guys jadi udah bisa masuk ke tuh udah, udah tua ya <laughs> HP legend gitu ya <tuh> ketika kita nyalakan guys maka dia akan muncul seperti itu tadi secara terus-menerus ya ini biasanya guys ini terjadi di tombol ini ya tombol atau switch daripada volume ini volume yang bawah ini dia terkena resapan air guys ya ini korosi ya ini solusinya seperti ini kita bersihkan ya kita congkel di sini ini bisa kita congkel guys untuk besi ya ini ya besinya ini kita congkel seperti ini ini kita congkel ini pasti guys ini short ya dia ada kena air korupsi gitu kan konslet ini kita bersihkan seperti ini guys caranya guys itu seperti biasa kita sikat menggunakan thinner ya jika memang tombol volumenya masih bass, bagus guys, dan masih layak kita gunakan, itu gak ada salahnya kita cukup bersihkan aja guys. Kalau istilahnya kita mau hasil yang lebih baik, itu bisa kita ganti langsung ya, satu set. Soket volume ini kebetulan untuk A37 ini harus satu set guys, coba kita buka ya, kita pastikan di sini. Ini harus satu set, langsung ke jalur PCB bawah ya. Di sini termasuk konektor cas, kemudian antena ya, jalur antena ini, jalur antena sinyal ya. Terus ini juga mic guys, mic untuk kita ngomong itu kalau kita telepon ya. Dan untuk yang kita beli itu pernah juga, nggak sering ya, tapi ada kemungkinan itu micnya tuh bermasalah guys kalau kita ganti. Jadi lebih lebih baik kita service yang orinya, ya. Kita service yang orinya dengan cara seperti itu tadi, kita bersihkan ini. Ini kita kelupas seperti ini, guys. Kuning ini kita kelupas, kemudian kita sikat, guys. Seperti ini, kita buang. Korusnya, guys. Konslet ini kita buang. Jadi, kalau kita ganti satu set itu yang sering bermasalah, guys. Itu micnya, ya. Micnya itu kadang-kadang ada yang mati, terus ada yang... Kotor, suaranya nggak jernih gitu guys. Jadi kalau kebiasaan saya, selagi ini belum parah, kita cukup bersihkan aja guys. Kita buang karat-karatnya ini. Ini biasanya kalau penyebabnya guys kena air, mandi ke kamar mandi kita bawa ya untuk senter. Kemudian kadang kena grimis, terkena resapan-resapan air kecil yang mengendap ya. Lama-lama dia ngembun, kemudian korosi atau konslet. kita zoom dulu dikit ya seperti itu kondisinya ini sangat tipis sekali ya guys ya ini tipis banget jaraknya ini sangat tipis sekali jadi ketika kena air dikit saja dia akan ngeground ground nge itu terhubung ya artinya kemudian dia akan konslet seperti tadi jadi ketika kita nyalakan maka dia akan langsung masuk ke otomatis stroke mode recovery ya guys ya Oke jika kita rasa sudah bersih guys Kemudian kuningannya tadi kita kembalikan lagi guys Tombol putihnya <tuh> Jadi kebetulan hilang guys ini untuk tombolnya hilang ya <laughs> Mika atau yang putih tadi ya Besi tadi udah hilang Jadi kita Ini kita Ambilkan dari fleksibel Vivo nih guys ini Vivo V5 ya V5 Lite yang masih baru ini <coughs> Ini kan udah kita congkel nih kita copot Karena tadi kita juga melakukan penggantian guys yang dimana ini sudah hancur ya kalau ini enggak enggak perlu guys ini kita cukup ambil aja nih yang putih ini bagian yang putih ini ya kita cukup ambil aja nih bagian putihnya jadi ini merupakan sebuah trik sederhana ya guys ya cara mudah ya cara mudah mengatasi HP Oppo A37 yang mau di recovery ya guys ya seperti ini atau ketika kita nyalakan muncul tulisan Cina begitu ya guys ini kita ambil, kemudian kita taruh sini guys. sementara seperti ini ya, kita lakban tipis seperti ini, dan kita nyalakan hp nya, <tuh> Oke ya, HP-nya sudah nyala nih guys. Oke okay guys jadi Sementara kita pasang dulu ya Tutupnya ini agar mempermudah Proses kita Ngetesnya ya Coba kita pasang dulu sementara Ini tutupnya kan belum pasang nih Ini sementara aja guys Kita pastikan dulu Apakah HP ini udah benar-benar sehat ya <tuh> Oke kita tes nyalakan Tombol volume bawah Ke atas ya guys ya Ini tombolnya ini udah Aus nih guys untuk karet-karetnya, ya, ini karetnya udah habis, ya. Ketika jadi, kita ganti aja, guys, dengan yang baru, ya. Kita ganti yang baru biar lebih nyaman kita nekannya, guys. Karena tombol powernya masih bagus, jadi kita ganti tombol volumenya aja, ya, seperti ini, ya. Ya, bunyi ketek-ketek di sana guys ya. Oke, kita tes. Ya, ini udah berfungsi ya. Untuk tombol volume atas, bawah. Oke, udah berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba restart guys ya. Kita matikan dulu. <tuh> ini videonya full ya. Oke kita nyalakan videonya sengaja guys ini nggak kita potong-potong ya biar detailnya dapat soalnya banyak banget pertanyaan teman-teman di komen ya untuk kasus HP Oppo A37 ini dan HP ini kebetulan sangat banyak sekali bermasalah ya permasalahan HP A37 ini sangat sering terjadi di mode recovery ya <tuh> yang dimana cara penyelesaiannya kita cukup membersihkan tombol volume ya guys tombol volume yang Bawah ya, seperti yang kita kerjakan sama-sama barusan. Oke, posisi HP sudah kita matikan, kemudian kita nyalakan kembali, guys. Selanjutnya, kita lihat hasilnya ya, apakah masuk ke mode recovery lagi, apakah akan sembuh, guys. Ya, mantap jiwa ya artinya permasalahan ini sudah selesai ya guys oke okay guys jadi jangan lupa di subscribe channel kita guys ya agar saya selalu semangat membuat konten-konten service dan video menarik lainnya oke okay, jadi demikianlah solusi atau permasalahan HP Oppo A37 yang mode recovery muncul tulisan Cina demikianlah caranya ya guys ya atau solusinya oke okay, sampai jumpa pada episode selanjutnya guys Salam teknisi pemula mantap jiwa, Wassalam.